koca ff kecil yang lagi dipotong biar makin keren katanya dan ini giliran aku untuk potong Ustaz Ibun Kang sampingnya. ya. Iskandara makora ya. la da da ha. Ya söylemek lazım. Hadi madem öyle, sıra. Bu bakalağını da popop Halo, ini saya mau. Dia Saya dengan Oh oh. Oh. Ya man stop are many Is mine. Ini senang kan? lah oke dia yang banget ya lari Oke, oke Terima kasih yeah. saya dulu, saya dulu, saya dulu, bro. bro foto dulu bro, foto dulu bro, eh bro, <laughs> makasih ya <laughs>